untuk menambah pemahaman tentang susunan pegas maka silakan saudara-saudara menyimak soal-soal sebagai berikut diberikan pegas dengan susunan dimana kelima pegas ini mempunyai nilai konstanta yang identik tentukan konstanta gabungan total konstanta gabungan paralel saya beri tanda yang pertama nah yang pertama di bagian ini adalah paralel A lalu ini paralel B konstanta gabungan paralel A konstanta gabungan paralel B lalu D pertambahan panjang setiap pegas yang kedua Perhatikan gambar yang di bawah Dibuat susunan pegas Sebagai berikut 10 kg Kemudian Pegas Paralel pertama itu nilainya adalah 600 newton per meter. Di sini, paralel 1 Lalu, bagian ini adalah paralel dua, dimana nilai konstanta pegasnya adalah 800. Dengan g sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan konstanta gabungan keseluruhan B pertambahan panjang masing-masing pegas C nilai setiap Pegas yang dimaksud adalah konstanta pegas masing-masing, soal ketiga berpegas. 5 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon. Di sini nilai paralelnya adalah 300 kemudian yang ini nilai K adalah 600 dan yang ini nilai K adalah 900 pertanyaannya tentukan konstanta gabungan pertambahan panjang setiap pegas dan pertambahan pertambahan panjang total Soal keempat, g masih menggunakan 10 meter sekon kuadrat. Di sini, nilainya adalah 200, di sini adalah 300, di sini adalah 500, dan di sini adalah 1000 Tentukan. Pertambahan panjang setiap pegas B. Konstanta pegas gabungan Pertambahan panjang total pegas soal kelima ke enam pegas ini nilainya identik sebesar 200 newton per meter memiliki masa beban 2 kilogram dengan G 10 meter per persekon kuadrat Pertanyaannya adalah Tentukan Konstanta pegas Gabungan Pertambahan panjang Pegas gabungan Pertambahan panjang Setiap pegas 200 newton per meter 300 newton per meter Dan 2000 newton per meter Digantung beban 3 kg Berapakah Pertambahan Panjang, pegas, total, dan pertambahan panjang masing-masing pegas.